الذي أكرمنا بالقرآن الموجز مستقرة على دار للأزمن وجعله رب على غرور أهل الرسولين ويرفع لا يخلو على كثير رضي وتغير الأحيان ويصلو للذكر حتى استهله سباع الادام والذ من عرفه فهو محفوظ يحفظ الله من الزهد والتبذير والكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك الدوس السلام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا. عبده ورسوله أفضل الأنام وسبه فلا. ورسول الملك العليم صلى الله عليه وآله ورسعب السادة الكرام والسلما تسليها كثيرا إلى يوم الزحام أما بعضه فيا أيها الحاضرون والحاضرين بكر الله عفّد الندري إلى طريق نحن الآن نبدأ إلى برنامج الله في تفسير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 Rabbusasya coba Muhammad Ayyar bin bapak Muhammad bin Saud yang kalian jadikan musa dar. Rabbu Ishrul Abdul Farel bin bapak Muhammad bin Alafun wala sungkai bandung dar. Rabbu Haji Wali Abdul Fatih bin bapak Mujahid Surfer Jab alam di Seoul. Rabbu Sani Wali Muhammad Irfan bin bapak Muhammad Nasir Hak wala jaw Surah Bandung dar. هذه من خاطرات رقم 1 مراهق Rabu Seli, Edi Seli, Binti Baba Elzan, Wajib Seli di murni bersih ulat. Rabu Seli, Ayah Binti Seli, Binti Baba Puteri Wajib Seli di murni bersih ulat. Rabu wari, hum, Rabu, Nasebus Soleha, Binti Baba Sari Alvanul Wajib Seli di murni bersih ulat. Rabu seris, main, buhan, asin, Rabu, Ummu Nurul Hidayah, Binti Baba Yatin Sari Berhubungan Banyak Asid Balendang. Rabu Seli, Muat Dikah, Binti Baba Antara sel rombus Merasa orang siap kafe, ingin piro piro, awak ceng, ingin kafe, hendak piro piro keluar ke ahli ingin kafe. Kelawan mengkori atas Allah ingin minum kopi. Untuk kami orang-orang pina, ikut mengsoakan pada kafe mematuhi hal yang piro piro perlu rasanya kafe. Saking bizar, lulus sisi tentang busia Allah. Insya Tuhan inilah ikut kampar atas mana si. Tenur kafe opower lawan barangkali tentu dok Obama kaya foto dalam surat terkang pira dalam petra Orang pada duang ko sabar di nekati in Allah Yaiku barangkang kewasikan kusde Allah in kusde Allah ayat kusde Allah Utanilabat ma'almaruhu Iku tadi banyak saat yang dapat Tetapi say Orang pada duang ko sabar di nekati manekat in Allah Dan padung lah kongi sabar di nekati manekat In barangkan dan bintah sabar di nekati Utanil ayat ma'al yuk marun iku kuhati di ayat ikut majen majen kita jadi piro piro mungkin sangat murtad, dan kita jadi piro piro mula pikang kod rima semua jadi kafe, lahan piro piro isan kita jadi orang pelan piro piro ati kita jadi kafe. ini ini Wong Ati, angkod rima semua jadi kafe, orang jalan orang kumro siok kafe, tinggal mungkin lagi, terus terus kita jadi kafe, orang mukul mukul lahat la, dan kita jadi yang dalam kali main yang jenis-jenis rokok orang untuk orang orang di bismillahirrahmanirrahim Waman a'radan الْقُرْآنِ Wa kusimati hadis wa adzkaru wa Quran <Sess> al <Sess> <Sess> مَنْ أَبْلَغَهُ إِلَّا ما فينا <تصفيق> ما فينا Pantun, awalnya tanah, wadiah rokawasab di tak sama nalar di Indonesia. Pantun arah di kalangan ini di hormati hantar Quran ini. Allah menjadikan nabi-nabi dan ayat-ayatnya. Allah kita kuburinya. Ibu adanya wajah anak, maka nama nabi-nabi itu kuar. Untuk Imam Syahid, autahdihim, autahdih kita Akuziat dari ramu soli, muda awi, atau awi nak lawui mana cerdak, Aku ramu nak cerdak, aku sambil, aku lihat, aku tak tiri benda dari ramu teguran, aku kasihan, aku solatin, aku sayang baca, aku bising balik mukul, aku bahu miring balik mukul, aku harap balik bayar, aku aku terceder, aku hamzati, aku jalimin, aku nyerobih baca Rahman. Awalnya sulit, Allah Pablo, pablo, pablo, wa minna syukran wa hiya wa tan syukran jami'an Allahumma quran Aba buta til kini wasal makkasitanah wa dihajatinah butul ladzi washti jati kana scolkar yuhur madir quranin duban wa tanamalah barakatul quranin bani au tanana sabar di majid jahur al ya rahman rahim ya Allah ya rahman rahim kubuki diangkan hadza labura munigo ya Allah perlimi mengkang manfaat dan dengan manfaat aslinya akhirat bagi dengan hadapan kaya menikah kitab-kitab dan tafsir sebuah tiba ini ilmu yang manfaat aslinya akhirat dan bukit-bukit ilmu yang manfaat aslinya akhirat ampun disahakan ya Allah ya biarkan sabi hati-hati tafsir dan hijau bikin ke eh akhirat kalian tafsir imun kalian hitam imun kalian dan kurang imun, imun. Nah, dia, dia Allah Rakyat-rakyat, ampun pingsah ya Allah Singan imun jengah hati buat menikuh Tiba-tiba ini selamat, tiba-tiba ini selamat dunia agarah Lampungi-mungi keluarkan imun ya Egan sengah hatap, tiba-tiba ini selamat ya Allah Ya Rahman, ya Rahim Tiba-tiba ini panjang umur sehat Tetap nimani selamat ya imun Murah resyukin imun ya Arham barokah, angin sama lagi, samung ibadah Ya Allah, Ya Rahman, Rahim Mungkin-mungkin Ikan hadapan Qur'an Hadapan teksir Hadapan kitab Ia menikah Mereka menempatkan Satu-satunya Menikah Dibari ilmu Ikan manfaat Penyakrat Lagi Dibari i Ia menikah Manfaat dan ilmu Alpun Nanti pisah Ayat kitab kita Ibu Sampai Semuanya dipanggil Dalam Bagi dengan Ya Allah Sampai agar Acak panggil Allah Kucaranan Ya Allah Allah, jadikanlah jamaah ini, jamaah yang kau kasih semua Ya Allah, orang-orang, orang-orang, orang Allah bilamana sudah Islam ya Kesehatan mereka ya Allah mereka orang Keluarlah mereka dari segala macam bencana penyakit bila mana ada yang sakit sembuhkanlah mereka ya allah sembuhkanlah ya allah Alloh berfirman wahai nabi tidak bercanda nama-nama nabi yang terbaik yang dermaga dan dermahat ya allah kumpulkanlah kami dan keluarga kami di dalam surga seperti kau kumpulkan di monolok ini ya allah kumpulkanlah kami di dalam surga ya allah kumpulkanlah disimpanlah haba, ibarau lahba di pondok, di tempat di surga, seperti kumpulkan di tempat ini ya Allah biar Allah selamatkanlah mereka selamatkanlah mereka di dalam perjalanan mereka nantinya, dari dari sini, dari pondok sampai di rumah, dalam ada selamat dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat, amin rohman yang doa sana wa ilam takdir hamna kunan dan pada waktu datang menuju zina orang yatim anak orang taklim akan terpimai mah pada tingkah fitunya sana bila orang jatuh sana waktu benar wasan boleh sama di lawan baru pasal orang muslim sangat baik sibuk wasan selah alhamdulillah istri, sisi mendorong dan suami, orang roh keken, anak sing rito jalur menang sing anak tapi te sing anak nih seki opo jalur di di sing untuk sing satrio, pisoh peyoh beti, sing cucukujuan, pisoh masyaallah pakai akal judulnya itu adalah pemahaman sahur nonton sehingga itu disek. Iya, insya allah ya. ya ya dihormati bisa santri koyo mentin insyaallah terune dening Bapak Allahumma itu bisa bisa Jadi itu menonton tentang pendidikan Tapi Rasulullah Menurutkan bahwa Namun Namun Di Rasulullah Itu suatu Hasana Karena Jadi itu Kaya Sifatnya Rasulullah Usulah Hasana Pendidikan yang ditimpa itu Pendidikan Rasulullah hasanah. Maksudnya itu Bukan pendidikan Mau itu Anak iku dialog ibu dan rasulullah kalau bapak eh anak selalu mendengar mendengarkan, mendengarkan bicaranya ibu sama bapak otomatis anak melakukosong kalau bapak melakukosong kalau ibu bukan mau pendidikan ibu adalah berkuasa muhammad alumahat betul satu allah kalau ibu adalah sekolahnya anak-anak sehingga rasulullah juga berkata untuk tidak ada yang Begitu ibu Bu, jadi gerak-geriknya ibu-ibu semua akan dihitung oleh anak. Bukan Allah berarti kalau pasal lihat totalitas. Wanita yang solehah yang kau taat pada suami. taatnya pada suami akan ditiru oleh anak. Jadi kalau anak kok wanita itu ruang-ruang. Jadi mungkin gugur deh, mari kau lu bapaknya. Boleh bener ya, Bu? Jadi ini anak-anak, kalau sopan ini membawa, mungkin bau ini seorang teman-bapak. Tapi ibu ini selalu taat pada suami. Anak itu melihat, itu jadi pacar, anak. Semua takuan akhla ibu akan dicontoh oleh anak. Dan orang-orang, orang-orang, wanita-orang, wanita yang terat pada suami. Kungkung sinar um terumban semua. Amin. dari ujubi soalnya untuk ini, sampai, kongo, kulonnya sangat berkatul di diak Tanggung jualan, ya. untuk itu jadi pusuk utama kali tidak simak, untuk ini di pendidikan, jadi waspul, seperti politik, pendidikan anak seperti pendidikan jangan nih dan pendidikan saya waktu isinya Dewi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung sehingga menajab Nabi Musa alaihissalam. Nah, Musa A.S menajab Gunung Sinai sehingga bin Ratur Pahdu bin Ratur Gita Tawang Nah, ini puluhnya dengan Kucuh Hablung bin Allah Baik Tentang konsumnya Hablung bin Anas Baik ini Kucuh Hablung bin Allah Baik Lalu juga beribadah jamaah, Dari waktu itu jadi Muna cacatan Allah, kaburin Allah Dan kita harus nanti, gimana saja harus baik hubungan dan tentu sih. Allah Muka-muka, kula-kula dengan sangat baik hubungan sama manusia Hubungan saya dan tentu sih. Allah Walaupun akhirnya, walaupun berat-wala, amin Demi iklimat kolosin aman Amanat dulu, sebab hubungan sama manusia Amanat akhirat, hubungan saya dan tentu sih. Allah Sumpah empat daru itu jangan membuat kaktun di luas-an Empat undas dari sumpah Lapa kepala nabi jana bi a'asal takrim Demikti arti Allah menciptakan manusia bi a'asal takrim Dengan bagus batu sirupo bisa ngatur masyarakat Mohon teman bisa meluruskan takrim ini Jadi nandu nyomparin muliai hukum busa Kau masih bisa ngadur juga masih orang yang Nabi jadi pemimpin dunia manusia Bermakasihku Nah, dunia paling mulia akhirat madan ini. orang yang beriman dan amal Pendidikan pada pesantren pendidikan untuk menjadikan orang yang beriman dan amal saleh. wa pada pondok Khususnya yang gacang ya, dan yang tidak, ini mendidik kompetensi di bawah pusingan iman dan amal soleh. Krono, iman lah bakal benar iman. Ini raja ono, penitian, orang pendidikan, Pak. Koran mau sejuk, pintar dalam ya, Amal soleh, ben benar amal soleh. Ini kurang benar pak ranah buku. Untuk itu, Bang Ge, karena pulau dengan anak di pondokki, dan pondok pesantren, ben iman di e,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 Amin, Ya Rabbal, Alamin Kau mulai suruh dikarnaneh Miku ajaran yang paten Belajar berbener imanin Bener ngamal nesolehi Maksudnya ku Tekbiswa monggok kodok Ini orang yang karut burungnya jintin namunnya masih Kalian ini Kira kerja Kuru webar suku Maco ini dari putih pak Haji, oh, di gua tak tekan alas kafe. kita itu tuh yang nah. ini, ini, <tuh>. ini mau <tuh>. Bosan saya mau kali kita kapal kita itu itu siap ini disalam satu pak tak yang yang tubuh tubuh bersatu sholat nanti gak ini ngeloli gak bisa nih sholat kalau berujur rupanya panjat-jateng sawah gubak gubak kayak ini tuh maksudnya nangis sholat nangis apa dumo nih sholat ini kuah begu begu kuah apa bego piring masa kau suku kadang-kadang itu soalnya masa, masa itu, Lucu, Bali di Indonesia di mau jadi. Kami berdoa melamadilulilatul tahunnya itu ramah. Jangan dilihat untuk orang Amin. Pasar gunung. paling saya bahasan mengenang modot tadi. Darah darah modot tadi sampai akarnya, sampai meninggalnya sejak di dimasis. Bahasan pun itu yang tidak ikhun mulai rasulullah. Maka rasulullah itu yang bahasan, yang ali. Dan mengharapkan dengan ali di dalamnya berhasan. Karena biar saya dina ali, dia anak di dina hasan. Ya ali, dengan itu diberarti abul hasan. Ali. Kirau lumayan mesir, an eskandaliah gunakan yang kau yang buka di situ akad ilmu ada lamparan, bih akad, antum baca kalau Rasulullah membalik dia itu Rasulullah langsung taknya, pada selama ratus tahun seluruh Rasulullah langsung, lah Rasulullah niki bulan-bulan kemarau panas sangat yang indah Rasulullah. Mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, Bukti mesin kemaluan panjang, 40 ton tidak ingin Maka 50 ton mesin kebun itu bisnis Bali, orang ton. Besar bisnis ke bulan Bali, orang ton. 40 ton, 40 ton, 40 belum tidak ingin Tapi itu Dengan 40 ton tidak ingin di 30 tidak ingin tidak mendung. 30 ton mendung ini berbeda tidak sosial ini banyak panas. that <laughs> tanya atau belum. kalau anak-anak kecil -anak layak ditanya soalnya. kita ulama ditanya atau belum? nggak mau. mau tahu nanti Jadi mau. kalau mau mengulang banyaknya potongan itu banyak potongan yang langsung tidak bahasa jadi itu. dengan jawaban yang kurang enak ini saya tahu bahwa kamu belum sholat. dengan Jawaban dan demikian demikian ini saya tahu, tahu belum surat karena akhlaknya dalam ahli surat tidak demikian. Sebagaimana firman Allah, bintang lisan, lampu ditoharua, bida masa usir jazmu'ah lidah masa urbanumanua, bila musolin adalah diri dahun, anak solat diri dahimun, bila jadina, bila musolin. Aljadina hum ala suratihim sana saat Itu di cekakkan mengusul Hanyu wui Itu Sok Diatur Ngatur Senana Ngatur Diatur dan lu'a, puji ini manusia semua buatan uyu jika ada 6 kesenangan yang ada di lu'a dan lu'a kita maksudnya selalu nanti tertimpa keburukan negeri sekolah kalau kesan mau nanti harus dilancar kalau covid kurang lancar ya karena nanti kurang lancar ini terlalu pembukaan pembukaan pembukaan Pemulangan penghasilan kaya kembalik <Sanai> penghasilan sebuah tidak berseru-seru kalau kok kondo, kondo kondo, kondo kondo, kondo saya, oleh barang api tau omong muslim ulang ala sholati da'aimun sing aktif sholatnya ini mis aktif sholatnya betul, ini mis aktif sholatnya tapi masih punya sifat hanu'ah dan su'ah manu'ah perlu dipoleksi sholatnya kalau sudah aktif sholatnya masih punya sifat hanu'ah dan su'ah manu'ah Perlu dikoreksi suara, belum pas dengan Allah, firman Allah, kota nun, al- labi nahu di suara ini. ingin si abibasu masa ini, guna masa ini. Dia mau berang, abibasu abibu masa ini, guna masa ini. yang kafe, kupat kafe, naik tiga rasa, pasarnas sendiri. Dukodong, sendiri berkodol dan amin asal asal puluh puluh haji tapi sin Apa ah. haji kita tau belum dia naik, belum wes naik. Oh, sudah pulang, Pak.